Teman-teman yang punya mobil, punya motor, yang kerja di luar Bawa air mineral di motor dan mobil Bungkus kurma kecil-kecil, bagi Seringkali saya pulang pengajian sore Ramadan Macet, orang gak punya makanan buka puas Bagi-bagi 10 orang aja Mungkin dari 10 orang itu yang lewat di pinggir jalan Subhanallah Di antara mereka ada satu ahli Al-Quran Ahli ibadah Antum panen pahalanya sehari itu Mungkin teman-teman itu ibadah terakhir kita allahu a'lam. Berbuat ibadah saat ibadah datang kesempatannya tugas kita tugas kita eksekusi eksekusi bukan negosiasi azan eksekusi langsung sholat setan bisikin negosiasi setan tuh nggak usah di sini masjid sana saja waktu masih panjang kadang-kadang kita iya akhirnya kita kesana masuk satu rakaat. Orang miskin minta kita eksekusi kasih langsung setan bisikin itu orang mampu anak pinjaman kakinya palsu dusta semua setan ini supaya kita tidak sedekah jangan negosiasi eksekusi langsung jalankan kebaikan kebaikan teman-teman dan